Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event bundle baru, skin senjata terbaru Sampai dengan info resmi event diskon misteri shop terbaru dan lain-lain Oke okay. Yang pertama ada tampilan set bundle ponik untuk karakter cewek saat berada di in-game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 Yang kedua Ada dua set bundle terbaru Yang pertama ada set bundle Agen Oni untuk karakter cowok Untuk desain tampilannya Keren nih cuy Kayak mengarah ke tema ninja-ninja Gitu gak sih yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju dengan aksesoris logo kepala iblis baja Dengan efek mata menyala dan animasi aura-aura layaknya kobaran api berwarna ungu gitu Terus untuk desain gantungan kalungnya bisa menyala mengeluarkan light glow yang terlihat kedap-kedip berwarna ungu Terus di sini juga ada skin celana dengan aksesoris tali sebagai ikat pinggangnya dan ditambah efek mata menyala ungu pada bagian desain topengnya terus ada skin sepatu, skin rambut ungu, dan skin masker yang kedua ada set bundle oni untuk karakter cewek untuk desain tampilannya lumayan lah ya ya walaupun lebih keren yang versi cowoknya sih untuk overall untuk tampilan sampai dengan desainnya masih 11-12 dengan set bundle versi cowoknya Cuman untuk animasi dari set bundle ini tuh lebih sedikit Yang ada hanyalah animasi aura-aura layaknya kobaran api berwarna ungu di bagian atas dari lengan kirinya Yang ketiga ada dua skin terbaru dari senjata Groza dan AC-80 Yang pertama ada skin terbaru dari senjata Groza Golden Rare Widih Untuk animasi up-nya keren banget nih cuy Yang dimana terlihat seperti ada tiga meteor gitu Yang muncul dan bergerak melingkar lalu menyatu menjadi satu Lalu muncullah animasi hologram kepala singa yang mengaung. Wah, wow. dan endingnya muncullah skin Groza War ini. Untuk skin Groza ini sendiri memiliki efek animasi aura-aura berwarna kuning keorenan yang muncul dari depan ke belakang. Sedangkan untuk statistik dari skin Groza War ini adalah range plus dua, damage plus satu, dan untuk magazinnya Min satu. Yang kedua ada skin terbaru dari senjata AC-80 Yang dimana skin ini berbeda dengan skin Groza barusan ya Untuk skin AC-80 ini memiliki desain tampilan yang biasa-biasa aja Tidak ada desain bentuk ataupun animasi yang spesial dari skin ini Ya kayak skin-skin senjata gratisan pada umumnya lah Untuk statistik dari skin AC-80 Roar ini adalah The Mac plus 1, Magazine plus 1, dan untuk reload speednya main 1. Untuk di beberapa Free Fire server luar skin Groza ini ada yang dirilis pada event Findet Wheel. Dan ada juga yang dirilis pada event Shop. Sedangkan untuk di Free Fire Server Indo kemungkinan kedua skin ini akan hadir pada event web berhadiah skin senjata Yang keempat, ada info resmi event diskon Mystery Shop. Jadi menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire, Mystery Shop terbaru 18.0 pada bulan Desember ini akan memiliki tema trap musik. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak trailernya cuy. Sekuy. My yard. I won't be giving up. at the Seen seeing struggles, like oh my God. Still I'm standing here. Took my chances, play my cards. Now me and my team go far. Won't give up. I'd rather starve. Baby, hold on, hold on. Fighting through the pressure. Now I made it. Won't stop. Hating is whatever. 'Cause I made it to the top. When well, you got the pressure, now see what you got. You're hating is whatever. Now got this like. Yeah, ain't no say so with a lead. Get a hit, try you can't with it una locura te pega la bala la que me meto en tu mente lo hice quemando todo lo que existe tu que preparado eu vim pra ganhar deita os caras eu vou amassar mostra pra eles como é que se faz no está que nós tava reportar bala vai contar sesuai temanya sesuai temanya Event mystery shop ini memiliki dua set bundle trap Dan seperti biasa pada event ini ada banyak sekali item-item atau hadiah diskon dengan amat besar Sesuai tingkat presentasi keberuntungan dan diskon yang kalian dapatkan cuy Am um, gua tau nih Ada yang paling kalian tunggu-tunggu ya kan dari event mystery shop ini Yaitu adalah elite pass diskon kan Kalau itu me sama cuy Selain itu, info event diskon Mystery Shop dengan tema trap musik ini tuh telah dikonfirmasi juga oleh salah satu GM Free Fire server Indo. Dan biasanya kalau sudah di channel Kulgar itu mengupload review event Mystery Shop, dapat dipastikan bahwa event Mystery Shop ini akan hadir satu atau dua hari setelahnya. Kalau nggak tanggal 16 ya 17 Desember besok lah cuy. Dan apabila jika eventnya itu telat rilis Paling lambat tanggal 22 atau 24 Event mister shop ini baru rilis cuy Jadi siapin diamond kalian mulai dari sekarang ya Agar kalian bisa borong semua hadiah yang ada Atau item-item yang kalian ingin borong Oke okay.